Halo sahabat ni instan, salam jumpa. Hari ini hari ini adalah hari kelima perjumpaan kita. Hari ini saya mau cobain Indomie rasa kaldu ayam. Oke sahabat ni instan, jangan lupa ya subscribe and like videonya ya biar kita bisa ketemu lagi besok.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 Berasa ayamnya sahabat instant. Hmm. Enak sahabat instant. Hmm. Kalian patut coba sahabat instant. Hmm. Enak sahabat minstan. Oke sahabat minstan segitu dulu ya video kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat minstan dan like biar kita bisa ketemu lagi sahabat minstan. Sampai jumpa besok, sahabat mainstan. Dadah!